Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarul alhamdulillah, ustazah, khair aidan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Insyaallah, semuanya, bersemangat dalam belajar. Anak-anak hebat kelas 1 kembali lagi belajar bersama usaha Fatma Kali ini kita akan belajar di pembelajaran al-Islam. Kita akan mereview kembali materi Asma'ul Husna dan juga Syahadatain. Beberapa waktu kemarin kita sudah belajar gitu ya. Nah kali ini kita akan belajar lebih lagi tentang Syahadatain dan juga Asma'ul Husna. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Nah, anak-anak, kita sudah belajar ya tentang syahadatain maupun asmaul husna. Kita mulai dari belajar syahadatain. Syahadatain adalah dua kalimat syahadat yang lafadznya berbunyi ashadu alla illallah. Wa anna nah tidak asing ya bagi anak, anak Karena ketika kita berdoa dan melakukan pembelajaran Baik saat WhatsApp maupun saat KBS Kita sudah melaporkan itu sebagai doa pembuka belajar Nah kalimat tersebut merupakan dua kalimat syahadat Yang maknanya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat itu terdiri dari dua kalimat syahadat, yang pertama yaitu syahadat tawhid dan yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tawhid adalah kalimat syahadat untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi. Ashadu Allah Ilaha illallah Sedangkan yang kedua Syahadat Rasul Untuk meyakini bahwa Rasulullah merupakan utusan Allah Yang berafatkan Wa ashadu Anna Muhammad Nah, seperti itu, anak-anak Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul. Keduanya merupakan rukun Islam yang pertama. Jadi, syarat seseorang menjadi seorang Muslim adalah melafatkan dua kalimat syahadat. Nah, anak-anak Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Allah memiliki nama-nama yang indah atau baik yang kita bisa sebut dengan. Asmaul Husna. Asmaul Husna ini merupakan nama-nama Allah yang indah atau baik, yang jumlahnya ada 99 Nah, untuk kali ini kita belajar lima dulu ya. Coba kita ulangi bersama. Ustadzah yakin anak-anak sudah paham ya tentang lima Asmaul Husna ini. Coba kita ulang bersama. Aba. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mali Al-Quddus salam Nah ada lima ya yang perlu kita ketahui Sekarang nanti kita akan belajar Kalimat atau nama Allah yang indah Selanjutnya Kita ulangi lagi ya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mali Al-Quddus salam Nah sekarang kita lakukan kalau kita nyanyikan dengan hatinya ya Ar-Rahman Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang Al-Malik Maha Raja al Kudus Maha Suci Assalam Maha Memberi Keselamatan Nah itu tadi adalah 5 Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini Nah anak-anak Nama-nama Allah yang indah atau baik itu bisa kita jadikan sebagai pembuka doa. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah, kita lafadkan dulu, kita sebutkan Asma'ul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Marih, Ya Kudus. Ya salam Nah seperti itu ya anak-anak Semoga anak-anak bisa memahami Pembelajaran kita hari ini Tentang Yang pertama syahadat tayin Dan yang kedua adalah Asma ulfus nah, semangat terus ya belajarnya Pekan depan kita akan Penilaian harian Jadi semangatnya harus terus ditambah Dan ditingkatkan Sekian dari Ustadzah Fatma Don't forget to pray on time Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents And Be careful, semoga sehat selalu Sampai jumpa di KBS Bersudahat menutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh